Aku pikir aku harus bisa menanganinya. Ketika Lindong melihat Kun memalingkan wajahnya, dia tertawa kering sebelum dia menguatkan diri dan berkata, Apakah kamu bisa bertahan atau tidak? Itu adalah sesuatu yang aku tahu lebih baik daripada kamu. Sang Guru yang melahap tersenyum samar dan berkata, Jika tidak ada peluang sukses lebih dari 50%, aku tidak ingin menempatkan suksesiku dalam risiko. Petik 2. Dengan seseorang yang melindungiku. Hanya ada peluang 50% untuk sukses. Lindong merasakan keringat dingin muncul di dahinya. Bukankah peluang untuk sukses sedikit terlalu rendah? Apakah kamu pikir warisan aku akan menjadi varietas run of the mill? Master Devoring mengangkat alisnya sementara ketidaksetujuan merembes keluar darinya. Bahkan di zaman kuno, dia hanya lebih lemah dari simbol leluhur dan penguasa es. Selain itu... Hampir tidak mungkin untuk menghitung jumlah Imo yang tewas di tangannya. Karena itu, prestasinya hampir tak tertandingi. Lindong tertawa getir dan diam. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan warisan guru yang melahap, dia menolak memohon pada Kun Ling untuk melindunginya. Lagi pula, dia tahu bahwa dia telah melakukan segala yang seharusnya dia lakukan untuknya. Jika yang terakhir masih tidak mau membantunya, dia tidak akan mau memohon padanya. Di sampingnya, ketika Kun melihat bahwa Lindung telah turun ke dalam keheningan serta ekspresi keras kepala di wajahnya, dia tiba-tiba teringat akan tangan hangat yang membentang dari dalam kegelapan sebelumnya, serta daging manusia yang menopang tubuhnya ketika dia jatuh di tanah. Selanjutnya, kemarahan di wajahnya perlahan menghilang. Segera setelah itu, bibirnya bergerak sebelum sebuah suara samar terdengar. Leluhur, aku bersedia untuk melindunginya sekali ini saja. Oh, kamu mau? Petik dua. The Devouring Master memandang Kunling dengan minat dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia agak menjijikkan, Kunling dengan jelas membedakan antara teman dan musuh. Dia telah membantu aku sebelumnya dan aku akan membalas budi. Wajah cantik Kunling memerah ketika dia mengangguk dan berkata, "Lindong sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Kunling. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Aku pasti akan mengingat kebaikan Nona Kunling. Jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Petik 2 Aku akan baik-baik saja selama kamu tidak menggunakan simbol leluhur melahap untuk menggertakku Kunling memalingkan kepalanya dan berkata, Lindong mengangguk. Kemudian, ia dengan sungguh-sungguh berkata, Nona Linger, kamu dapat yakin bahwa aku akan menjauh dari kamu di masa depan. Karenanya, ini akan mencegah aku dari mempengaruhi kamu secara negatif. Petik 2. Lindong baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Kun Ling mengerutkan kening dan memutar kepalanya. Mengepalkan tangannya. Dia mulai memelototinya. Kemarahannya yang tipis menyebabkan Lindong bingung. The Devouring Master memandang mereka berdua dengan senyum. Tetapi dia tidak angkat bicara. Dia hanya melambaikan tangannya sebelum dia berkata, kalau begitu, aku akan meninggalkan warisanku untuk kalian berdua. Terima kasih kakak, Lindong bersukacita. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, The Devouring Master menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah. Namun, sebelum menyerahkan warisanku, aku ingin meminjam tubuhmu sebentar. Pinjam tubuh aku, Lindong tertegun. Dia tidak mengerti apa yang disiratkan oleh guru yang menyelamatkan. Beberapa makhluk kurang ajar telah memasuki dunia ini. Aku harus pergi dan melakukan pembersihan. Akan tetapi, aku perlu meminjam tubuh kamu untuk melepaskan kekuatan aku. Kata sang guru yang melahap. Makhluk kurang ajar, sebuah kilatan melintas di mata lindung sebelum dia berseru. Yimo. Haha, empat raja Yimo dan seseorang yang aku kalahkan sebelumnya. Nada suaranya tenang dan sepertinya dia berbicara tentang beberapa semut yang tidak penting. Empat Raja Imo meskipun Devouring Master bisa tetap tenang. Ekspresi Lindung mengalami perubahan mendadak dan drastis. Seorang Raja Imo setara dengan ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Selain itu, empat dari mereka benar-benar dikirim kali ini. Karenanya, barisan ini layak untuk kata, menakutkan, bagaimanapun. Hanya satu Raja Imo yang muncul kembali di Flame Divine Hall. Aku pikir seorang ahli tahap reinkarnasi tidak bisa memasuki ruang yang hancur ini. Di sampingnya, Kunling menyuarakan keraguannya. Itu yang umumnya terjadi. Namun, selalu ada celah. Karena Jiufeng mampu menekan kekuatannya dan memasuki ruang ini. Bahkan lebih tidak perlu dikatakan untuk Imo misterius itu. Oh tidak, Martin kecil dan sisanya masih di luar. Lindong memiliki ekspresi cemas. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Little Marten dan yang lainnya setelah Yimo menyerbu wilayah ini. "Bersantai, dengan aku berkeliling, Yimo tidak akan bisa bertindak sesuka mereka. Ini benar meskipun aku sudah mati," Guru Devoring berkata dengan samar, namun suaranya berisi aura kebanggaan dan sombong yang dimiliki oleh seorang ahli yang pernah menjulang tinggi di dunia. Dalam hal ini, Tolong bantu kami yang lebih tua, kata Lindong dengan suara dalam. Sang guru pemakan mengangguk dengan lembut. Tubuhnya kemudian berubah menjadi sinar hitam sebelum menembak ke arah dada Lindong. Segera, tubuh yang terakhir menjadi kaku di hadapan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Yang dulunya milik penguasa dunia, perlahan-lahan terbangun. Aura menyapu langit sebelum suara rendah dan mendalam guru devoring dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Lindong. Selanjutnya, aku akan memungkinkan kamu untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari simbol leluhur yang memangsa. Ingatlah untuk memperhatikan petik dua awan iblis yang lebat menyapu dan menduduki seluruh wilayah ini. Hanya daerah dalam radius sepuluh kaki dari puncak gunung yang sendirian belum diserang oleh lautan aura iblis ini. Tetua pertama Zuli Liu King Little Marten dan banyak orang kuat saat ini memiliki ekspresi suram ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Sementara itu, tubuh mereka terus-menerus mundur. Bahkan, bahkan sirkulasi daya Yuan di dalam tubuh mereka telah melambat karena tekanan dari empat aura yang menakutkan di awan iblis. Di tengah-tengah awan iblis, sosok hitam duduk di atas tahta yang terdiri dari awan hitam. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat banyak orang kuat di bawah, Ketidakpeduliannya yang dingin memenuhi matanya Selanjutnya Dia melambaikan tangannya sebelum suaranya yang cuek menyebar Keempat Raja Imo mengangguk setelah mendengar ini Tanpa basa-basi lagi Mereka masing-masing menjentikkan satu jari Sebelum empat lampu iblis langsung ditembakkan dari ujung jari mereka Swoosh Lampu iblis bersiul dan menembus ruang kosong hampir seketika Setelah itu Puluhan individu yang kuat bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Sebelum tubuh mereka meledak menjadi sekelompok kabut berdarah dengan ledakan keras. Bahkan, bahkan roh iblis mereka gagal melarikan diri tepat pada waktunya karena mereka segera dihancurkan. Bajingan, tetua pertama Zuli dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka setelah melihat ini. Kilatan brutal melintas di mata keempat Raja Imo dengan terkekeh. Mereka melemparkan lengan baju mereka sebelum empat lampu iblis bergegas ke depan dengan segera. Liu King, Kun Yuan, Mudi, mari kita balas balik. Tetua pertama Zuli mengepalkan giginya dan berteriak keras saat melihat ini. Sampai sekarang, mereka adalah satu-satunya di sini yang masih nyaris tidak mampu melawan keempat raja imo. Sementara itu, sisanya akan lenyap begitu dihubungi ketika mereka bertiga mendengar ini. Liu Qing dan Kun Yuan dengan cepat mengangguk tanpa ragu. Di sisi lain, Mu diragu-ragu sejenak. Namun, dia akhirnya mengepalkan giginya dan mengangguk. Lagi pula, jika mereka bertarung di antara mereka sendiri sekarang, mereka kemungkinan besar akan berakhir mati. Mereka berempat bergegas maju hampir bersamaan. Setelah itu, kekuatan Yuan yang besar dan perkasa melonjak. Sementara itu, Aroma reinkarnasi menyebar dari dalam kekuatan Yuan mereka. Jelas, mereka berempat melepaskan kekuatan mereka ke batas mereka. Lampu iblis menembus langit. Detik berikutnya, mereka meledak tepat di depan mereka berempat. Setelah itu, gelombang kejut energi iblis yang menakutkan terus-menerus tersapu. Segera, ruang hancur sebelum mereka berempat menembak mundur dengan cara yang menyedihkan. Zuli dan tiga lainnya dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Sementara itu, rangan dikeluarkan dari tenggorokan mereka, sementara darah bergejolak di dalam tubuh mereka. Selanjutnya, ekspresi pahit muncul di wajah mereka. Apakah ini kesenjangan antara mereka dan para ahli tahap reinkarnasi asli? Haha, <tuh> kalian berempat baru saja menyentuh reinkarnasi. Namun, kalian benar-benar berani bertarung melawan kami berempat. Kalian benar-benar memintanya. Petik 2 Keempat Raja Imo tertawa terbahak-bahak ke langit. Sementara itu, tawa mereka dipenuhi dengan jijik. Detik berikutnya, kilatan brutal melintas di mata mereka. Setelah itu, awan iblis yang berputar-putar segera berubah menjadi telapak iblis besar setinggi 10.000 kaki, yang menghantam puncak gunung tunggal dari segala arah. Keempat telapak iblis itu benar-benar menduduki seluruh langit. Ketika semua orang mengangkat kepala, yang bisa mereka lihat hanyalah empat telapak iblis menuju ke arah mereka. Selain itu, kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan mereka kehilangan keinginan untuk melakukan perlawanan. Semuanya, mari kita serang bersama. Meskipun tetua pertama Zuli dan tiga lainnya memiliki ekspresi pucat, mereka bukan individu biasa. Segera, mereka semua berteriak eksplosif. Setelah itu, Yuan Power bersiul keluar dari dalam tubuh mereka dan berubah menjadi tirai cahaya yang menutupi langit di atas puncak gunung. Swash swash. Individu kuat yang tersisa juga terbangun oleh tangisan mereka, didorong oleh keputusasaan. Kekejaman muncul dari dalam diri mereka. Setelah itu, tangisan marah terdengar di hadapan ribuan Yuan Power yang megah bersiul ke depan dan menuangkan ke tirai cahaya di langit. Bas bas. Setelah sejumlah besar yuan power mengalir, tirai cahaya juga mulai secara bertahap mengeras. Sementara itu, warna bergelombang di atasnya sangat cemerlang dan mempesona. Bang, telapak tangan iblis dengan cepat turun dan membanting ke tirai cahaya yang kokoh. Cahaya gemerlap dipancarkan segera dan tampak seolah-olah beberapa matahari telah terbit secara bersamaan. Gelombang riak energi menakutkan tersapu dengan cara yang gila. Meskipun tirai cahaya tampak rapuh, namun itu ditempa dari kekuatan Yuan dari ribuan individu yang kuat. Oleh karena itu, serangan keempat Raja Mo tidak dapat mematahkannya segera. Ku duduk di langit. Sosok hitam yang duduk di atas tahta awan iblis melepaskan dengusan dingin. Segera, ekspresi keempat Raja Mo menjadi sangat jelek. Kalian bahkan tidak bisa menangani sekelompok semut. Sangat mengecewakan. Petik 2 Sosok hitam itu berkata dengan suara dingin sebelum berdiri. Kemudian, dia dengan lembut menginjak kakinya. Segera, awan iblis yang menembus langit mulai berkumpul di depannya dengan cara yang gila. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi manik iblis hitam seukuran telapak tangan. Pergi, sosok hitam itu terkekeh sebelum dia menjentikkan jarinya. Segera. Manik iblis hitam itu merobek langit sebelum akhirnya bertabrakan dengan lembut ke tirai cahaya. Bang, mereka berdua hanya melakukan kontak untuk momen yang sangat singkat. Setelah itu, penghalang cahaya, yang ditempa dengan mengumpulkan kekuatan yuan dari ribuan individu, benar-benar hancur berkeping-keping. Setelah itu, banyak orang di bawah segera muntah seteguk darah. Mungkinkah kita semua ditakdirkan untuk mati di sini? Kelompok sesepuh Zuli pertama melihat manik iblis hitam yang terus terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sama bahkan setelah menembus penghalang cahaya. Sementara itu, mereka bisa merasakan energi seperti penghancuran di atasnya. Energi itu membuat hati mereka gemetar. Uh, desahan lembut keputusasaan terdengar di hati semua orang. Sama seperti mereka semua menutup mata dan bersiap untuk mati. Mereka tiba-tiba melihat cahaya hitam meletus dari Devouring Divine Palace seperti kilat hitam. Tawa yang jernih terdengar di seluruh bagian dunia ini setelah cahaya hitam itu muncul. Haha, <tuh> mencoba untuk bertindak sesukamu di depan Devouring Divine Palace aku. Ten Seat King, sejak kapan seorang pecundang sepertimu, yang hanya tahu bagaimana melarikan diri setelah melihatku, mendapatkan keberanian. Petik 2, Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1176, guru melahap yang menakutkan. Suara jernih terdengar di seluruh negeri ketika sosok cahaya hitam perlahan-lahan muncul di depan sesepuh pertama Zuli, Marten kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum ketika dia melihat ke arah Manik Iblis yang berisi energi menakutkan dan mengulurkan tangan. devouring power meledak dan Manik Iblis segera berubah lamban dan mudah ditangkap di tangannya. Berdebar. Sosok cahaya hitam itu sedikit memperketat cengkeramannya, dan manik iblis yang bahkan tetua pertama Zuli dan banyak praktisi kuat tidak dapat tahan, dengan mudah hancur seperti kaca rapuh. Setelah bertahun-tahun, apakah ini yang kamu miliki? Meskipun kamu yimo secara alami dianggap superior, superioritas seperti itu memang begitu. Petik 2. Sosok cahaya hitam itu tertawa kecil. Nada bicaranya yang biasa dipenuhi dengan penghinaan dan sombong. Dari penampilannya, sepertinya Yimo yang aneh dan luar biasa ini berada di bawah perhatiannya. Lindong, pada saat ini, tetua pertama Zuli dan sisanya juga mendapatkan kembali akalnya. Mereka menatap sosok yang agak familiar di hadapan mereka dan tanpa sadar berteriak kaget, hanya rentang singkat setengah hari telah berlalu. Bagaimana kekuatan Lindong bisa mencapai tingkat yang menakutkan? Heh, meskipun tubuh ini adalah milik Lindong. Saat ini dia masih belum mencapai tingkat ini. Sosok itu menoleh wajah yang semula milik Lindong saat ini mengenakan senyum. Senyum tirani yang penuh dengan penghinaan. Kamu adalah tuan yang memangsa. Tetua pertama Zulidan dan yang lainnya tercengang. Tetapi mereka tiba-tiba mendapatkan kembali akalnya saat kejutan di mata mereka semakin meningkat. Pakar puncak legendaris benar-benar telah muncul di hadapan mereka hari ini. Aku telah sementara meminjam tubuh lindung untuk memusnahkan beberapa momok ini. Master Devoring melambaikan tangannya, tanpa basa-basi lagi. Dia berbalik saat pandangannya yang acuh tak acuh mengunci lima sosok di langit di atas. "Melahap Tuan, legenda tidak pernah benar-benar mati. Kamu jelas telah jatuh, namun kamu masih merangkak kembali dari kuburmu untuk menyebabkan kerusakan." Petik 2, di langit Sosok hitam yang semula duduk di atas tahta awan hitam juga berdiri ketika kabut hitam berkumpul. Berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Matanya terpaku kuat pada sosok di bawah ini. Di dalam mereka ada kebencian yang intens dan sedikit rasa takut yang telah sangat tersembunyi hingga ekstrim. Hehe, he, kamu yang kalah perang dunia saat itu. Aku membayangkan bahwa hari-hari kamu menyelinap di sekitar belum berlalu dengan sangat menyenangkan. Bukan. Sang guru yang melahap dengan lembut tertawa kecil ketika dia menjawab. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata raja kursi ke-10. Beberapa saat kemudian, dia dengan sinis tertawa dan menjawab. Satu-satunya alasan kamu hampir tidak bisa meraih kemenangan pada saat itu adalah karena simbol Ancestor menyulut reinkarnasinya untuk menyegel air mata di antara pesawat. Menyebabkan Rasimo kita tidak mampu mengerahkan pasukan penuh kita. Namun, tidak peduli seberapa kuat segel itu, pada akhirnya akan tiba saatnya ketika segel itu melemah. Pada saat itu, akankah ada leluhur simbol kedua di antara kamu yang rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kalian semua? Petik dua, Iman tidak akan pernah padam. Akan secara alami akan ada lambang simbol kedua. Master yang melahap perlahan mengangkat tangannya. Dia sedikit diam ketika dia melihat tangan ramping yang bukan miliknya sendiri. Sebelum dia menjawab, apakah begitu, raja ke-10 kursi mencibir, segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah dingin. Namun, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat hari itu. Dengar perintahku empat raja, bunuh mangsa ini, dimengerti. Setelah mendengar ini, keempat raja Imo merespons dengan tegas, ketika mereka secara seragam melangkah maju. Ekspresi Zuli yang sebelumnya agak menghina dan yang lainnya sudah menjadi sangat tak tertahankan dan bahkan gugup. Penyebab kegugupan mereka adalah sosok kurus di bawah ini, dewa kematian absolut yang pernah memenggal banyak Raja Imo di zaman kuno. Iblis Nottingness Finger, dua jari dari empat Raja Imo menjorok keluar saat energi iblis yang menghapuskan langit mengalir ke ujung jari mereka, menyebabkan ujung jari mereka menjadi gelap dan menimbulkan perasaan mendalam. Saat jari-jari mereka gemetar, ruang di sekitarnya secara paksa terkoyak. Desir, empat balok cahaya hitam yang setebal lengan tiba-tiba keluar dari ujung jari mereka. Ketika sinar hitam menyapu, orang bisa melihat empat bekas luka raksasa terkoyak di langit. Sementara kekuatan destruktif yang sangat menakutkan berdesir keluar. Hehe, empat raja yimo normal yang bahkan belum melewati kesengsaraan reinkarnasi berani menyerang aku. Lelucon yang sangat bagus. Petik 2. The Devouring Master hanya terkekeh pelan ketika dia melihat serangan ganas keempat Raja Yimu. Tangannya sedikit menggantung di sampingnya dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda membela diri. Dia hanya menunggu empat sinar cahaya hitam menembus celah dan tiba. Celepuk, celepuk, celepuk. Ketika empat sinar hitam yang menghasilkan energi destruktif yang mencengangkan berjarak selusin kaki dari tubuh guru melahap. Lubang hitam tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Saat lubang hitam berputar, mereka melahap keempat balok cahaya hitam. Lubang hitam dengan cepat menghilang, dan empat serangan menakjubkan dengan mudah ditangani. Ini menyebabkan Zuli dan yang lainnya yang ada di belakang agak terpana. Apakah ini kekuatan dari guru yang melahap di langit? Ekspresi keempat raja imo juga berubah saat alarm besar melintas di mata mereka. The devouring master samar-samar tersenyum segera setelah itu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Black Hole Extermination. Kegelisahan muncul dalam hati keempat Raja Imo saat suaranya memudar dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Namun, begitu mereka bergerak, cahaya hitam meletus di sekitar mereka. Mereka menyaksikan dengan ngeri ketika empat lubang hitam muncul dengan cara yang aneh di sekitar masing-masing. Berdengung, keempat lubang hitam itu seperti penjara yang menjebak mereka berempat. Pada saat berikutnya, keempat lubang hitam mulai berputar dengan gila-gilaan saat devouring Power yang cukup menakutkan untuk merobek ruang itu sendiri keluar dari segala arah. Ah, devouring Power berkerumun dari segala arah. Dan dalam rentang satu tarikan napas, tubuh mereka langsung terpelintir dan tercabik-cabik oleh devouring Power yang mengamuk ketika tangisan menyedihkan terdengar di langit. Keempat Raja Imo ini benar-benar tidak berdaya di tangan sang guru yang melahap. Desir saat tubuh mereka tercabik-cabik, empat kilatan cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar. Namun, tepat ketika mereka akan melarikan diri dari lubang hitam, lubang hitam besar lainnya muncul di langit di atas. Daya melahap melonjak, itu mirip dengan mulut raksasa binatang aneh yang dimaksudkan untuk menelan empat roh iblis Raja Yimu. Raja Kursi ke-10, selamatkan kami. Pada saat ini, keempat Raja Imo akhirnya berteriak ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka tersedot ke dalam lubang hitam, tidak peduli seberapa uletnya mereka, mereka pasti akan mati. The Devouring Master memang bukan eksistensi yang bisa mereka cocokkan. Ku, huh. Columbia Raja ke-10 kursi mendengus melihat kekalahan telak dari empat Raja imu. Segera setelah itu, sosoknya bergerak dan langsung muncul di depan dua Raja imu. Kedua telapak tangannya menukik ke depan. Dan kekuatan yang mengejutkan segera mendorong keduanya keluar dari jangkauan lubang hitam di langit. Namun, dia jelas menggunakan kekuatan sejatinya karena kedua Raja Imo segera melepaskan rangan yang teredam. Sejak kapan musuh yang kalah sepertimu berani menyelamatkan seseorang dari tanganku? The Devouring Master Samar-Samar tersenyum. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba mengepal dan Devouring Power dengan gila keluar dari lubang hitam. Sebelum dua Raja Yimo yang tersisa bisa diselamatkan oleh Raja Kursi ke-10, ada yang terhisap ke dalam lubang hitam di tengah-tengah jeritan menyedihkan mereka. Bang-bang, setelah keduanya tersedot ke dalam lubang hitam, suara ledakan yang sangat mengerikan tiba-tiba bergema dari dalamnya. Selanjutnya, lubang hitam perlahan-lahan bubar, dan kedua Raja Yimo sepenuhnya dimusnahkan. Tetua pertama Zuli dan yang lain terengah melihat adegan ini. Ada kengerian yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Menghancurkan dua Raja Yimo dalam satu gerakan. Apakah ini kekuatan dari delapan tuan kuno? Melahap tuan, ekspresi Raja Kursi ke-10 sangat suram. Tatapannya terpaku pada sang guru yang menyerang saat iblis ki yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya dan menutupi seluruh langit. Itu benar-benar menyelimuti area seluas 16.000 ribu kaki. Mengapa akhirnya tidak bisa menahan diri? Sang guru yang melahap tertawa. Sosoknya tampak sangat kecil di hadapan iblis Ki yang menutupi langit. Namun, sosok mungil inilah yang menyebabkan kepalan tangan rat dari kursi ke-10 Raja bergetar lemah. Sosok itu sama mendominasi seperti di masa lalu. Meskipun dia sudah jatuh, dia masih seorang mantan ahli puncak absolut dari dunia ini. Tubuh roh iblis. Ekspresi Raja Kursi ke-10 itu jahat ketika dia melolong dengan suara yang dalam. Suaranya mirip guntur saat meledak di tanah. Ibliski yang tampaknya hadir di mana-mana mulai berkumpul. Berubah menjadi sosok gelap setinggi 100.000 kaki di belakang raja kursi ke-10. Sosok hitam berdiri di tanah sementara kepalanya menyentuh awan. Itu memancarkan aura mengerikan. Masih metode lama yang sama. Benar-benar di bawah standar. The Devouring Master hanya tersenyum ketika dia menatap aura menakjubkan kursi ke-10 King. Ada ejekan yang tidak disembunyikan dalam senyumnya. Segera setelah itu, tangannya dengan lembut bertemu satu sama lain saat matanya perlahan tertutup. Ketika mata sang penyelamat mata tertutup, langit berbintang di atas tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Kegelapan tanpa akhir menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sampai seluruh area benar-benar tertutup. Suli dan hati-hati lainnya bergetar ketika mereka melihat kegelapan yang ada di mana-mana. Pada saat ini, mereka bisa merasakan bahwa seluruh tempat ini sudah menjadi dunia penyantap. Siapapun di sini tidak akan dapat melarikan diri dari daya devoring ini. Pandangan mereka berbalik ke arah sosok di depan mereka. Sosok ini tidak mengesankan. Tetapi dia adalah penguasa sejati dari dunia devoring ini. Melahap surga, kegelapan menyelimuti daratan itu sementara suara sang penyelamat yang membosankan dan tanpa emosi menyebar pada saat ini sebelum bergema di seluruh wilayah yang luas ini gemuruh saat suara devouring Master memudar seluruh tanah mulai bergetar hebat tanah itu hancur ketika batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya keluar dan terbang ke tirai kegelapan yang melahap sementara itu sosok iblis 100 ribu kaki di belakang Raja kursi ke-10 Meraung dengan marah iblis-iblis Ki sepertinya berubah menjadi pilar cahaya karena disedot ke tirai kegelapan secara paksa Kekuatan sosok iblis sedang dikonsumsi. Sosok 100.000 kaki mulai menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam rentang selusin napas pendek, itu menyusut menjadi ukuran seribu kaki. Sementara itu, kulit Raja Kursi ke-10 telah berubah menjadi sangat pucat. Tubuhnya bergetar tak terkendali, sebelum dia tiba-tiba melolong ke langit. Iblis ki yang menakutkan menyembur keluar ketika sosok iblis yang sekarang sudah seribu kaki mulai membengkak. Sekali lagi, dengan kecepatan yang menakjubkan, kamu masih bukan lawan mainku. Kali ini, kamu akan sepenuhnya dimusnahkan. Petik 2. sang devouring master memandang acuh tak acuh pada raja kursi ke-10 yang berjuang ketika tatapan dingin tiba-tiba muncul di mata hitam pekatnya. Setelah suaranya terdengar, orang hanya bisa melihat permukaan garis hitam di antara alisnya. Selanjutnya, garis hitam secara bertahap terbelah. Mata yang tampak seperti lubang hitam memancarkan aura yang agak membingungkan saat perlahan-lahan muncul. Ketakutan yang intens akhirnya muncul di wajah Raja Kursi ke-10 ketika lubang hitam seperti ini muncul. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.